Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke okay, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas tentang tutorial bagaimana cara menambah RAM handphone Samsung j 2 Prime. Oke, okay, langsung aja masuk ke masuk caranya. Terutama kita harus masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Ini kita klik pengaturan Oke okay. Nah untuk Menambahnya Kita di pengaturan ini mencari yang bernama Pemeliharaan perangkat Kita cari pemeliharaan perangkat Nah oke okay. yang ini Pemeliharaan perangkat Nah kita klik juga Tunggu sebentar Tunggu sebentar Nah oke okay. Nah, lihat kita bisa saksikan sendiri bahwa RAM di handphone saya pertama ini RAM-nya tersedia 489 MB Oke. Nah, untuk menambah RAM-nya, kita bisa langsung aja klik di sini yang ada tulisan RAM ini. Kita klik. Nah, tunggu sebentar. Oke. Lalu kita klik yang yang ikon biru panjang ini Kita klik yang ada tulisan hapus sekarang ini ikon biru ini Oke kita klik Set. Tuh, Oke Coba kita akan saksikan sendiri RAM kita berambah atau tidaknya ternyata bertambah bosku yang tadinya 400 ratusan sekarang 762 MB oke selamat mencoba oke okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh